Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys, kali ini saya mau ngasih makan, makan malamnya kucing nih guys ya Nih kucingnya sudah masuk ke dalam, barusan saya buka pintu Yang ini juga, ini kucing baru nih guys ini Nah ini kucing baru, baru, baru baru, datang sini, coba lihat ya Coba tak panggil ya guys ya, bentar ya Bis, hmm. Kita makan. Kita lihat. Kita mau kasih makan di situ dulu, guys. Dia ya, mau nggak masuk? Yang itu baru kucingnya, guys. Bis. Hah? Okay. Hmm. Eh, coba yang ini. Udah tak kasih makan di sana malah pindah ke sini Sini ya, bos makan malam dulu guys Yuk Melihat hmm, Yaitu kucing baru nih guys ya lihat. Kucing baru Ya inilah banget Dia serahkannya nih kucing yang ini nih guys nih kalau paling udah tak kasih di sini juga Ini makanannya di sini Malah pindah ke sana Hmm. kita samperin guys. kita kasih makan hmm. mau nggak dia coba yuk yuk makan hmm. yuk makan terus ini sama ini juga ini kucing liar juga guys ya warnanya putih sama hitam hmm nggak tahu besok datang kucing apalagi warna-warna lagi ke sini. Bu oh, yang ini padahal udah dikasih makan juga di sana. sana. Kalau pindah sini, kalau mau pindah ke sana juga. Ya, makan. Ya makan. Ayo makan yang banyak, bus Kita kasih makan yang banyak, bus Dia ya, ternyata lapar juga. Kalian ini warnanya bagus, nih guys. Warnanya putih sama hitam. Coba dia masih takut, guys. Coba tajin akhirnya sini bos, hmm. sini bos, ini, coba dia mau nyamperin ya Yang satu masuk ke sana ke dalam. Ayo, ayo bus makan lagi bus Hmm. nih, ayo. <tuk> kucingnya masih takut ini, belum tahu kali ya dia saya. Pasang <tuk> dulu, malah, malah lari. Ini bos, ini, dia masih takut guys, kucingnya guys. Hmm, dasar loh, ini bos, Brad, Cepat, bos. kucing lari ke sana guys, guys, udah tangkep kucing satu yang mana, warna main. ini, bus. <tuh> ini bos, ini ini kucing, kucing yang baru datang, tadi yang putih hitam itu udah kabur, ini baru datang guys, sini bos, makan bos. kata dulu bosnya ke dulu sini, ya. <tuh> yo guys eh, lihat kucing yang putih yang lagi padahal tadi sudah kabur nih dia takut sebenarnya masih takut soalnya dia itu baru main ke sini baru main ke depan rumah makanya untuk kucingnya takut-takut di -takut mana gitu ya lihat Hai, hai, hai, makan jangan dulu hmm, takut sebenarnya dia <tuh> dia hai, hai, hmm, mau makan dia dia hai, hai, hai, sedikit, -sedikit guys. Ini kucing yang ini baru pertama kalinya main kesini dan baru pertama juga saya kasih makan juga ini makanya dia dari tadi itu semuanya takut sih, tapi pegang pun takut. Tuh lihat lihat guys, kucingnya nendut nendut sih sebenarnya walaupun kucing liar tapi gemuk ini yang kalau yang ini sama yang satu lagi gemuk-gemuk tuh padahal kan dia itu sebenarnya lapar juga guys ya lihat coba hmm. kalau habis kita kasih lagi yang banyak ya, itu masih takut ya Lihat. Ini, ini, ini, ini, ini. ini saya jam berapa ya jam 11an guys jam 11 kucing itu pada kedepan semua pada main ke depan rumah ya termasuk yang ini kucing baru juga yang ini nih yang tadi yang warna hitam sudah kabur yang ini sekarang datang lagi ke sini ayo ayo makan kita pindah ke sini cuy mau <gir> nah, kabur <gir> kita pindah dulu guys makanannya ke sini ya kucing lu takut dikasih makan aja lu takut dasar Oke guys kita cari kucing yang satu lagi ini lo ngapain sih bos ini kucingnya ini udah kenyang nih ini kalau yang ini sudah sering ini main ke rumah nih guys kalau yang ini sering ini udah jinak kalau yang ini nih lihat kan jinak kan guys ya kalau ini udah jinak nih guys ke malam tadi nih ya malam tadi dia nginep di rumahku juga nih guys kalau pecing ini nih e, tak kasih makan malam udah gitu tak tutup pintunya nyampe siang dia baru bisa keluar hmm, udah jinak kasihnya kalau yang satu lagi yang barusan yang warna putih masih takut dia sama saya guys kamu kan cantik bos ya Tuh. jinak lagi sekarang Kemarin juga ini sama ini kucing ini juga takut loh. Pas pertama saya pegang gini, pas pertama sama lu apa? Pas pertama saya lus lus kayak gini itu dia itu takut. Sekarang udah jinak lihat ya, jinak banget guys. Ayo keluar yuk. Tuh kan guys dia udah jinak. Sekarang dia lihat ngajak main sama saya guys. Cih, mantap. Lihat kucingnya sudah santai nih guys sudah kenyang tinggal ngapain lagi lu tinggal tidur besok tak kasih makan lagi oke okay. sekarang lu keluar main besok pagi siang tak kasih makan lagi oke okay. <tuh> udah jinak ya guys ya Oke okay, pokoknya Terima kasih buat kalian yang terus standby atau terus mantau channelnya saya Aohi Sundanesa dan dukung juga ya guys ya buat cut Lover dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya oke okay? nih sekarang saya lagi Lonin lagi nulis nulis sipus nih guys, lihat pusnya gemuk, bagus, enggak hmm, hmm, gemuk ya kucingnya gemuk, ini duduk pas. Ya, kucingnya lihat manja. Hi, pada ini kucing liar guys lihat. Ya ampun bus, lumayan manja banget bus. Lihat bus, dia ya, lihat bus lihat guys. Ih, kucingnya. Ayo ya. ya, ngomong bus, syahei dulu sama sama penonton bus. Ayo buat cat floper su Indonesia buat cat lover sedunia cat lover buat ayo saya dulu guys eh saya dulu guys saya dulu pus saya dulu ayo tuh manja dia guys manja dia udah jinak sih ini kucing bukan jinak kan kalau yang satu lagi tadi kesana kabur ini hmm. yakin udah jinak banget ini kucing ini baru beberapa kali padahal saya kasih makan dia udah sejenak ini kalau yang barusan yang warna putih di sana dia masih takut. Hmm. terlihat kucingnya gemuk gemuk mendut mendut mendut tapi jijitan juga guys. Hmm. ini yakin gemuk banget gemuk. Hey, ayo nah kalau yang kemarin yang kucing yang warna kuning ini kuning semuanya padahal saya padahal saya lus lus gini saya keliatin gini ya guys ya jadi eh, dia malah nyakar kesini nih nyakar kesini sama nyakar kesini juga kata ke sebelah sini pokoknya kesini sama kesini kalau yang ini terlihat ada kucing masuk juga guys push push push push sini push nih hmm. Wah, ini lama-lama-lama lu -lama jadi tuan rumah lu, guys. Eh, lo, guys. Duk, ya lu, guys. Tuh nih ini lama-lama jadi tuan rumah nih. Lihat, kucingnya udah jinak banget sih.